Perang Dunia I adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai tanggal 11 November tahun 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada tahun 1939. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu sekutu berdasarkan Entente Tiga 3 yang terdiri dari Britania Raya, Prancis dan Rusia serta Blok Sentral terpusat pada aliansi tiga yang terdiri dari Jerman, Austria, Hongaria dan Italia. Namun saat Austria-Hungaria melakukan serangan sementara persekutuan ini bersifat defensif, Italia tidak ikut berperang. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi, Italia berada di pihak sekutu dan memperluas diri saat banyak negara ikut serta dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer termasuk 60 juta orang Eropa dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, Terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Perang Dunia I adalah konflik paling mematikan keenam dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat. Penyebab jangka panjang perang ini mencakup kebijakan luar negeri imperialis kekuatan besar Eropa, termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria, Hongaria, Kesultanan Usmania kekaisaran Rusia, Imperium Britania, Republik Perancis dan Italia. Pada abad ke-19 kekuatan-kekuatan besar Eropa berupaya keras mempertahankan keseimbangan kekuatan di seluruh Eropa, sehingga pada tahun 1900 memunculkan jaringan aliansi politik dan militer yang kompleks di benua ini. Berawal tahun 1815 dengan aliansi suci antara Prusia, Rusia dan Austria. Kemudian pada Oktober tahun 1873 kanselir Jerman Otto von Bismarck menegosiasikan Liga Tiga Kaisar antara monarki Austria-Hungaria, Rusia dan Jerman. Perjanjian ini gagal karena Austria-Hungaria dan Rusia tidak sepakat mengenai kebijakan Balkan, sehingga meninggalkan Jerman dan austria hongaria dalam satu aliansi yang dibentuk tahun 1879 bernama Aliansi II. Hal ini dipandang sebagai metode melawan pengaruh Rusia di Balkan saat Kesultanan Usmania terus melemah. Pada tahun 1882 aliansi ini meluas hingga Italia dan menjadi aliansi III setelah tahun 1870. Konflik Eropa terhindar melalui jaringan perjanjian yang direncanakan secara hati-hati antara Kekaisaran Jerman dan seluruh Eropa yang dirancang oleh Bismarck. Ia berupaya menahan Rusia agar tetap di pihak Jerman untuk menghindari Perang Dua Front dengan Perancis dan Rusia. Ketika Wilhelm II naik tahta sebagai Kaisar Jerman yaitu Bismarck terpaksa pensiun dan sistem aliansinya perlahan dihapus. Misalnya, Kaisar menolak memperbarui perjanjian reasuransi dengan Rusia pada tahun 1890. Dua tahun kemudian, aliansi Prancis-Rusia ditandatangani untuk melawan kekuatan aliansi 3. Singkat cerita, Imperium Britania memperluas keunggulannya terhadap pesaingnya yakni Jerman. Perlombaan senjata antara Britania dan Jerman akhirnya meluas ke seluruh Eropa dengan semua kekuatan besar memanfaatkan basis industri mereka untuk memproduksi perlengkapan dan senjata yang diperlukan untuk konflik Pan-Eropa. Antara tahun 1908 dan tahun 1913 belanja militer kekuatan-kekuatan Eropa meningkat sebesar 50%. Gavrilo Princip yaitu seorang pelajar Serbia-Bosnia yang ditahan sesaat setelah membunuh Adipati Agung Franz Ferdinand dari Austria austria hongaria mengawali krisis Bosnia tahun 1908 hingga 1909 dengan menganeksasi secara resmi bekas teritori Usmania di Bosnia dan Herzegovina, yang telah diduduki sejak tahun 1878. Peristiwa ini membuat kerajaan Serbia dan pelindungnya Kekaisaran Rusia yang panslavik dan ortodoks berang. Manuver politik Rusia di kawasan ini mendestabilisasi perjanjian damai yang sudah memecah belah apa yang disebut sebagai Tong Mesiu Eropa.